Salam sejahtera dan salam di Kepada sahabat-sahabat semua Selamat datang ke Expansion Team Channel Kali ini kita berada di Lengkuk Klicap Untuk pergi ke Bukit Papan Sebelum kita memulakan kayuhan Kita pergi ke studio Expansion Team Channel sejahtera dan sahabat-sahabat selamat datang ke studio Expansion Team Channel ini merupakan video EP kedua kami akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali satu lagi destinasi aktiviti riadah di bayan lepas Pulau Pinang lokasi ini bernama Bukit Papan laluan yang kami perkenalkan pada EP kali ini bermula di Lengkuk Kelijab Mutiara Perdana Bayang Lepas Pulau Pinang Atau koordinasi 5.30114,100.25600 Jarak laluan ini sepanjang lebih kurang 4.74 km Dengan ketinggian lebih kurang 338 m Sekarang jom setai kami terokai laluan ke Bukit Papan ini Okey, jadi sebelum kita memulakan kayuhan kita, kita akan masuk melalui lorong ini. Okey, lorong ini berada bersebelahan dengan Pocket uh, View. Okey, sebelahan saja. Merupakan lorong yang kita akan guna untuk masuk ke Bukit Papan. Jump, kita explore. Okey, sahabat-sahabat momentum tadi kita baru saja um, amukan permulaan. Jadi selepas kita turun dalam lebih kurang 100 meter daripada permulaan tadi, tak akan dah turun dekat belakang sini ya. Jadi saya syorkan kepada sahabat-sahabat semua, turun semua dia guna group gear yang paling ringan. Okey, turun semua dia guna gear yang paling ringan untuk mendaki turun ini. Okey, merupakan cerun yang paling mencabar sekali untuk trek kita pada hari ini. Jom kita teruskan. setelah lebih kurang 1.6 km kita berkayuh kita akan sampai di sini sebuah kuil di sini merupakan tempat yang sesuai untuk kita berehat selepas kita uh, penat membuat kayuhan tadi Sahabat-sahabat, sekarang saya berada di 1.9km daripada permulaan kita Okey, Sampai di sini, kita akan jumpa satu simpang eh. Di mana kita kena ambil untuk pergi ke Bukit Papan okay, Ini merupakan satu denai naik ke bukit sebelah sana Di mana satu lagi jalan besar dekat sini akan bawa kita pergi ke destinasi lain Di mana saya akan bawa sahabat-sahabat semua expand untuk EP-EP seterusnya, OK. OK, sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan. Jauh 2.4 km. Sampai di sini jumpa lagi satu simpang. Kita nak guna denai yang ni. Yang kecil ini. Okey dimana mana bawa kita naik ke bukit. menuju ke Bukit papan Jadi sekarang kita berada di jarak lebih kurang 2.4 km daripada permulaan kita. Okey, kita teruskan perjalanan guna denai ni. Sahabat-sahabat sekalian, jadi kita sampai di simpang lagi ya. Jadi lebih kurang dalam uh, 2.7 km dari uh, permulaan Okay, jadi kita akan jumpa satu simpang di mana satu simpang merupakan simpang di sebelah kiri. Okay, merupakan simpang pergi ke Bukit Bapan. Akan nampak uh, simp keadaan simpang di mana akan naik bukit. Okay, dan uh, kemudian Uh, dah mula jadi off road jalan tadi yang kita naik adalah jalan berturak simen okay. jadi satu lagi jalan merupakan jalan yang turun ke bukit akan pergi ke destinasi lain jadi kita mula guna denai naik bukit off road untuk pergi ke bukit papan jom Ya, setelah kita berkayuh uh, lebih kurang 4.74 km sampailah kita ke destinasi iaitu Bukit Papan saya minta mana-mana sahabat yang pernah sampai ke Bukit Papan tolong beri komen pandangan sahabat-sahabat tentang Bukit Papan ini mungkin komen yang sahabat-sahabat berikan dapat menambah semangat kepada rakan-rakan uh, yang lain untuk datang ke Bukit Papan bagi keindahan pemandangan di Bukit Papan saya bagi markah sebanyak 5 bintang disebabkan kita boleh lihat keindahan getak sanggul dan juga keindahan bayang lepas juga di sini kita boleh menikmati kehijauan dusun dirian di sini di Bukit Papan ini sahabat-sahabat boleh mendekati berbagai pokok-pokok tanaman hasil tuan tanah jadi minta tolong sahabat-sahabat semua tolong jaga harta benda jaga kebersihan, kepesihan okay? uh, supaya kita masih dibenarkan lagi kembali ke Bukit Bapan untuk hari yang lain Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana layan video kami hingga habis ya. sahabat-sahabat boleh ikut channel kami di Facebook dan Youtube Expansion Team Channel